Assalamualaikum Waalaikumsalam bro nah, mer me Menganti Kabupaten Gresik, Jawa Timur ya mbak ya Iya dok Di mana ini mbak, di rumah? Iya di rumah dok di rumah. Ruang. Ruang tamu. ruang tamu Oke, okay. hujan di sana mbak Di dok, baru mulai Iya, yeah, sama berarti ini grimis, tapi insya Allah ter terdengar jelas ya suara saya. Ya? Iya. Oke. Okay. Keluhannya boleh saya bacakan, Pak? Oke. Okay. Meninggalkan sholat dengan sadar karena kecewa. Penyakit kulit tidak kunjung sembuh. Mudah marah emosi sama anak. Tidak sabaran, dada sering sesak. Nafas dalam. Tumbuh kembang anak bermasalah. Oh, sudah tahu akar masalah dan solusi, tapi susah menjalankan solusinya. Jadi, ya, jadi ya, sampai dengan sekarang belum ada perubahan. Meski sudah habis banyak uang dan waktu, sudah habis banyak uang dan waktu sebelum menikah. Pernah rukiah, setelah menikah pernah datang ke orang pinter, selalu memikirkan harta duniawi. Merasa hidup di tengah-tengah keluarga inti yang toksik. Pernah berpikir enak agama lain karena nggak perlu sholat lima waktu. Selalu ingin buka HP seperti tidak bisa pisah dengan HP. Oke. Okay. insyaallah Allah, masalah yang sangat pelik. Oke, okay, saya akan bertanya dulu sebelum kita mulai. Boleh, Mbak? Silakan okay. dong. Mbak, menikah sudah berapa lama? tiga tahun-tiga tahun anaknya ada berapa 1. satu umurnya berapa Mbak uh, 20 bulan ini 21 bulan satu bulan berarti satu tahun sembilan bulan, ya tumbuh kembangnya bermasalah saya mau tanya anaknya dulu boleh silahkan do. apakah lahirnya cukup bulan Cukup bulan. cukup bulan sekarang perkembangan apa yang belum dia miliki sesuai umurnya dia belum bisa bicara ujung masih terbuka oke, ini tengah-tengah sini ya iya berarti, dan ya. masih lembek berarti masih lembut kalau dipegang ya iya oke lalu juga dari usia lima bulan, kita sudah ketahuan kalau anemia, karena saya melahirkan juga dalam kondisi anemia. Sudah pengobatan hampir satu tahun lebih, tidak ada kemajuan pada mulai MPAC itu masalah muncul lagi dengan pencernaannya saya berpikiran ini ada masalah sama pencernaannya itu sudah banyak DSA tidak ada solusi, malah disuruh periksa yang lain ada infeksi kan, di tes labnya diketahui ada infeksi tapi belum tahu, belum ketahui infeksi apa saya ngomong sama dokternya dok, coba sama perutnya pencernaannya karena DAP-nya DAP pernah seperti ini Memang enggak, bu? ini dok oh, kalau nggak pernah demam bu lah bukan pencernaan bahkan sampai sekarang aja berat bedanya cuma 8,5 muter-muter naik ke 8,5 kilo itu susah sekali dok dalam makan, makan juga. juga alhamdulillah sekarang makan juga sudah lumayan oke. anaknya laki apa perempuan mbak perempuan oke maaf saya sampai di sini dulu ya tentang cerita itu maaf apakah dia sering terbangun di tengah malam kemudian menangis tanpa sebab iya pakai setiap malam setiap malam setiap malam jam berapa biasanya sampai setiap. Baru tidur gitu dua jam Tidur dia sekarang jam 8 malam mm -hmm. Baru tidur dua jam itu sudah nangis okay. Setiap dua jam sekali Karena juga kadang Kebangun cuma sekali hmm. Tapi lebih sering Terbangun seri, Sering terbangun mm. Bahkan semalam aja Ini kan dia habis sakit dok Habis demam Kemal semalam sama si, kemarin malam itu nggak pernah nyenyak Bahkan nah, saya mau kamar mandi aja nggak bisa yeah. Oke, okay. baik um, Sementara cukup untuk anaknya Sekarang saya tanya mbak ya Keluhannya um, Meninggalkan sholat secara sadar Karena kecewa, itu sejak kapan mbak? Sudah lama dok dari sebelum menikah berarti? Dulu sebelum menikah itu pernah Kalau yang saat ini itu Waktu ya itu ketahuan anak sakit Tidak kunjung sembuh Itu kecewa Saya mikir katanya disuruh berdoa Sebelum hamil saya berdoa Berdoa lagi, seperti ini Tapi kok Kenapa yang terjadi itu malah sebaliknya yeah. Kan, saya. kan anak saya Di dia masa Di gangguan sensori Oke okay. okay. uh, dari situ ah, jadi sudah berapa lama tuh kira-kira dari dia 69 kayaknya dok sudah, oh, sudah setahunan lebih ya mbak Meninggalkan sholat Ya enggak selalu meninggalkan Kadang-kadang oh. Oh, gitu, ya. Sedang saya masih sholat Betul Betul Betul. Cuma ya karena se Sekedar uh, Menggugurkan kewajiban Oh ya maaf Yang dimaksud meninggalkan sholat itu Lima waktu Atau hanya Beberapa sholat saja dalam sehari maksudnya? Kadang, kadang lima waktu, kadang, kadang beberapa saja Oh, hmm, kayak gitu Kalaupun sholat, ya, ya, ya suka sudah semua sholat Saya nggak tidur, nggak berdoa Cuman gerakan-gerakan Saya ya. merasa Gimana dok? Hanya kayak gerakan-gerakan hanya sholat aja gitu ya Iya <laughs> Karena kecewa ya mbak ya kalau anaknya sakit gitu ya, kok doanya belum dikabulkan gitu ya. Iya. Oke. Okay. Tapi masih maaf masih meyakini bahwa sholat fardhu itu wajib ya? Masih. Oke. Okay. Saya perlu tanyakan itu karena ada sebagian pasien yang meninggalkan sholat itu dengan alasan katanya bagi mereka bagi dia sholat itu tidak wajib katanya. Dia sudah sampai tingkatan tertentu, jadi soal itu tidak wajib lagi bagi dia katanya. Oke okay, saya perlu tanyakan itu untuk memperjelas. Iya, bahkan sebenarnya dari dalam lubuk hati, hati, saya, hati saya itu wajib. saya ingin seperti dulu lagi. Oh. Sholat, sholat, sholat rajin puasa Senin Kamis, sholat sunnah. Tapi rasanya itu susah sekali. Itu karena itu tadi buat apa? Saya sudah seperti itu. Selama hamil, katanya disuruh saya berdoa. Yang katanya berdoalah, tapi nyatanya saya mendapatkan yang sebaliknya. Hmm. Oke, okay. uh, tolong ceritakan tentang penyakit kulitnya. Eksim dok Eksim di saya hmm. di kaki, di kaki ya. Apakah dua-duanya? Iya, ya, dua-duanya dua okay. Pertama itu Pertama muncul itu November tahun kemarin Saya sudah berobat ke dokter Yang ada Kesembuhan sudah habis banyak Salep juga Bahkan semakin Dulu sempat Beberapa waktu yang lalu sempat hilang Sempat tumbuh Tapi saya stop konsumsi Vitamin, supplement Balik, balik lagi, ternyata malah, malah makin parah. Uh, lokasi tepatnya di mana, Mbak? eksimnya uh. di Punggung uh, Kiki, hmm. di jari, jari semua jari. jari, jari. Selat, jari juga. Terus di kaki itu parah. Hah? Terus sampai meradang di sampingnya itu dok. Kulit kulitnya menebal itu mbak ya? Iya menepal. ya? Yang di punggung kaki. Iya. Iya. Oke. Um, apakah sering bermimpi buruk mbak? Pernah. Dulu sebelum rupiah Yang sebelum sebelum menikah itu hmm. Setiap hari Hampir setiap hari saya mimpi buruk oh, Oke, okay, sebentar Waktu... uh, Hampir setiap hari saya mimpi ular ya. Waktu sebelum menikah itu Kenapa di rupiah? Itu kan Sampai umur Hampir 30 tahun Saya belum menikah kan, dok? Karena itu... Terus diajak Diajak teman saya Ayo rupiah sudah dari lama diajaknya tapi saya nantilah lah hmm. sampai akhirnya itu rupiah ada ternyata ada reaksi ada reaksi waktu rupiah itu ya? Iya. Apa apa reaksinya waktu itu mbak? Eh uh, waktu itu uh, Ludahnya turun terus keluar terus hmm. terus juga waktu pangkal paha dipencet ditekan kuat ditekan nggak kuat sih sebenarnya ditekan tuh saya menjerit kesakitan <tuh> yeah. terus setelah itu uh, saya melirik ke yang yang merugiah. ngapain sih orang ini kayak tatapan sinis, sinis gitu, ya. gitu loh sinis gitu ya Sa iya sadar setengah sadar gitulah dong sekarang apa yang dirasakan, Mbak? Uh, Kebetulan, kota ruang, uh, hari ini saya tiba-tiba meriang, dok, dari pagi itu. Yeah. Kedinginan. <laughs> Kepala saya pusing. Kepala pusing. Iya, punggung berat. iya okay. oh, Waktu setelah saya WA dokter itu, ya. malamnya setelah sholat saya lupa jam berapa tepatnya itu saya mimpi ular dok ular lagi besar sekali oke okay. peringatan <laughs> peringatan dari mereka berarti jangan rugi sama dokter Indra oke okay, ya sudah saya lari-lari saya lari-lari seperti berusaha menghindari ular itu hmm. baik Baik, saya rasa cukup untuk ini keterangan yang saya butuhkan. Sekarang mari kita mulai saja rukianya, ya, Mbak, ya? ya. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Kita minta kepada Allah kemudahan dan kesembuhan tentunya. Semoga melalui ini Allah hilangkan gangguannya. Ya. Ta'udu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad, Kama salaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim innaka khamidu majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Kama barakta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim innaka khamidu majid Allahumma rabban nas adhibil ba'asa wa syfi wa antasyafi La shifa'a illa shifa'a uka shifa'a adhibil ba'asa wa shfi wa shafi. La shifa'a illa shifa'a adhibil ba'asa wa shfi wa shafi. La shifa'a illa shifa'a la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 Allahu Yashfiq, Bismillahirrahmanirrahim Apabila ada jin yang bersemayam di badan ini Yang mengganggu pikiran Yang membuat keraguan Yang membuat putus asa Yang membisikkan was-was Yang membuat mudah marah, mudah emosi Yang membuat malas ibadah Yang memberi mimpi buruk Yang menyakiti di badan Keluar lewat mulut Demi taat kepada Allah. Keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawan. Keluar dari badan ini. Demi taat kepada Allah. Keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawan. A'udhu <Sessizia> billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعود برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعود برب الناس ملك الناس إله الناس Min syarril waswasil khannaas Alladhi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan na'as Wassafati saffafal zajrati zajra Sattaliyati zikra Inna ilahakum wahid Rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma wa rabbul mashariqa انَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لَّا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحْرِئَ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَسَبٍ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 هو الله الذي لا هو هو الله الذي لا الله huwa Allahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahuma fi samawati wal ardu wa huwa al azizul hakim. Apa yang dirasakan mbak? bismillah kepala saya makin sakit dok hmm. itu aja hmm. apakah badannya terasa panas? Iya, makin, makin berah. Oke, okay. letakkan tangan di perutnya, letakkan tangan kanan di perutnya, kemudian dorong ke dada, dorong ke dada, terus ke leher, terus ke mulut. Lakukan berulang-ulang ya. Iya, keluar lewat mulut, keluar dari badan nih. Fasubahanallatiyadihi malaku tukulli syai'i wa ilaihi turuja'un keluar yang ada di kepala keluar yang ada di kepala yang ada di tokoh ada, su ada suaminya tolong uh, tolong duduk di belakangnya Mas mbak saya adik dong adiknya apa saya adiknya adik-adik tolong duduk di belakangnya iya. mbaknya pegang kantong mbaknya pegang kantong Uh, Maksudnya, duduk di belakangnya pakai tangan kanan, uh, letakkan di tulang di pinggangnya, di tengah-tengah itu letakkan di pinggangnya, terus dorong sampai ke tengkuk, dorong sambil ditekan, dorong sampai ke tengkuk, lakukan berulang-ulang. Oh. Luar وَلَوَّثَ مَوْلُودَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ سُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ keluar semuanya dengan izin allah keluar semuanya yang mempengaruhi pikiran yang menyakiti di badan keluar lewat mulut keluar lewat muntah atau sendawa keluar dari badan ini keluar lewat muntah atau sendawa tolong tepukan pundak kanannya mas tepukan pundak tepuk tepuk tepuk tepuk Ditepuk mas, ditepuk, ditepuk. فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُو تُكُولِ الشَّيْئَ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُنَّ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُو تُكُولِ الشَّيْئَ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُنَّ Pindah ke sebelah kiri Ya. Yeah. Oke, cukup, cukup, sebentar. Apa yang dirasakan sekarang, Mbak? Kepalanya masih sakit, dok. Hah? Kepalanya masih sakit, ya. punggung punggung agak mendingan, tapi masih sakit. Tolong tepukkan kepalanya, Mas. Tepukkan kepalanya. Ya, tepuk, tepuk, tepuk agak keras, agak keras. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر راسك إذا وقب ومن شر النفسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في سدود الناس من الجنة والناس والصافات صف فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرى إن إلهكم لوحد رب السماوات والأرض ومو بينهما ورب المشارق إنا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لَّا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ خَطَفَ الْخَطْفَ تَفَعَّتْ بِهِ شِهَابٌ سَاقِبٌ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 هو الله الذي لا إله إلا al الملك القدوس سلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء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 فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ بِيَدِهِ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ بِيَدِهِ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Keluar lewat mulut, keluar lewat muntah atau sendawa, keluar dari badan ini yang membuat kecewa, yang membuat ragu, yang membuat meninggalkan sholat, keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al laku'i wajah. Qayyiman liyunzir ba'asan shadidan min ladun huwa yubashir al mu'minin alladhin ya'amaluna salihati. Anna lahum ajran hasanah. ما كثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لأبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْنِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا أم حسبت أن أصحاب الكف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتيات إلى الكف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة لنا من أمرنا رشادنا <تصفيق> Eh. Dede. dedek dedek Nede. Nede. Nede. Siapa namanya? De. Oke, ya udah. Diajak main dulu Masnya, anu. Apa yang dirasakan sekarang, Mbak? Kondongnya oh, agak mendingan, Dok, tapi kepala yang sini. Oke. Okay. Apakah masih ada rasa mual? Sudah nggak ada. Masih ada rasa panas di badannya? Enggak. Cuma yang sini dia berat okay. sekali. Okay. Ya, mbak, tepuk sendiri aja kalau gitu, Pakai tangannya, ya. Tepuk, mbak. A'udhu Billahi Shaitanir Raji'il Ilim Wa Qadumman Lama amilu Min amalin saj'alna Ruhaba'an Nusura'a Wa yunazilu 'alaykum minas Sama'i ma Adli utahirakum dihi Wa yudhiba'ankum Rijizah Shaitan وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السخف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون براءة من الله ورسله للذين آهتم من المشركين <kul> inna wa wa wa La wa ana -muslimin. keluar yang ada di kepala keluar lewat mulut dengan izin Allah keluar lewat muntah tersendawa وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْسُورًا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُسَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ min bunyanahum minal kawa'idifakharra <Sessizuk> alaihim usagfu min fawqihim wa adabu min Oke, okay, cukup? Cukup, cukup, cukup Cukup, cukup, Mbak, cukup, mbak. Uh, mbak. halo, cukup, cukup tidak ada rasa apa-apa waktu ditepuk kepalanya. Enggak, dok. Sering sakit kepala, kan? Selama ini jarang, dok. Eh, ini sakitnya sejak kapan? Tadi pagi. tadi pagi, tadi malam tidur jam berapa? Tadi malam. Tak tahu, cuma ya bisa dikatakan enggak tidur, karena anak dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis ini waktu saya bacakan Rukia sampai ditepuk-tepuk itu enggak ada berkurang sakit kepalanya? enggak dong okay. medis berarti <laughs> sakit kepala, medis, sakit kepala biasa Um udah enggak mau lagi ya sekarang ya? Sudah enggak dong. Adakah bedanya ketika berada di rumah dengan di luar rumah? Beda. Ah. Kalau di dalam rumah itu bawaannya pengen marah, terus kalau di luar itu ya enjoy gitu. Oke. Okay. Ini rumah sendiri apa rumah orang tua? Rumah orang tua dong. Apakah di rumah ini ada benda pusaka klenik? Asya Allah nggak ada. Apakah ada jimat-jimat penangkal penangkal? Allah, Dimana di rumah ini yang paling tidak nyaman rasanya? Di ruang tengah sama dapur. Apakah sering mendengar bunyi ledakan di atap, terutama di malam hari? Nggak. Apakah di rumahnya sering ada kelabang di lantai? Enggak, kalau kelapa enggak Kalau jengking Dulu sih dok Rumah yang dulu, ini kan rumah renovasi Kalau rumah yang dulu sering Kalau jengking Kalau di rumah panas, emosi ya Gelisah, kalau di luar tenang Sering tindihan mbak Enggak Tidak. Mimpi buruk aja, ya. Sekali-sekali itu, ya. ya. Um, Berarti, sepertinya rumahnya perlu dirukiah. Ini ya. mungkin kayak kemungkinan ada gangguan di rumahnya kalau gitu, Mbak. Um, itulah kenapa mbaknya sakit, kenap, dan gangguan-gangguan uh, lainnya yang dirasakan. Kayak tadi tuh. Malas ibadah, emosi, gelisah, was-was, dan yang lainnya. Kemungkinan karena gangguan di rumah. Kalau seperti ini. Tapi di badannya juga ada nih, kalau tadi itu. Kalau tidak ada di badan, tidak akan ada reaksi ketika diruk <tik> Kalau Kalau... Kalau... Um, di rukiah kemudian kepalanya sakit misalnya gini, mbak ini punya tanda-tanda gangguan jin, kemudian ketika di rukiah kepalanya jadi sakit misalnya, sebelum rukiahnya belum sakit, ketika di rukiah sakit tapi selama rukiah tidak ada tidak berkurang, tidak ada muntah, tidak ada sendawa saat kepalanya ditepuk, itu ada dua kemungkinan mbak kalau seperti itu, kemungkinan pertama uh, jinnya ada di kepalanya jadi waktu di rukia awal sebelum rukia kepalanya tidak sakit, tapi ketika dibacakan rukia kepalanya jadi berat. Nah itu kemungkinan pertama, kemungkinan pertama ada jin di badannya yang mungkin tinggal di kepalanya. Wallahu a'lam. Nah ketika di rukia dibacakan rukia berulang-ulang, kemudian sambil ditepuk biasanya. Jinnya itu akan pergi, akan keluar, akan lepas dari badan, dari kepalanya. Nah pada saat itu biasanya pasiennya muntah. Jadi ketika dia muntah, dia bilang, ah kepala saya udah ringan sekarang. Itu tanda jinnya pergi. Kalau jinnya, kalau itu kemungkinan pertama, jinnya ada di kepala. Kemungkinan yang kedua, jinnya tidak ada di kepalanya, jinnya tidak ada juga di badannya. Itu biasanya jinnya di luar badan, mbak. Jadi di Rukiah sakit terus kepalanya. Tapi dengan catatan sebelum ruqyah belum sakit ya. Sebelum Rukiah pokoknya normal aja. Nggak ada sakit kepala. Ketika di Rukiah kepalanya sakit, terasa berat. Tapi ditepuk-tepuk, kemudian diulang-ulang bacaan ruqyah Nggak ada yang keluar. Nggak ada muntah, nggak ada sendawa. Kemudian ke sakit kepala tidak berkurang. Itu biasanya karena gangguan jin dari luar badan. Makanya tadi saya tanyakan, adakah uh, bedanya di rumah dengan di luar rumah? Kalau... Jawabannya iya, ada dok Di rumah saya emosi, kalau di luar tenang Di rumah saya gelisah, was-was, males ibadah Kalau di luar enggak Kalau di rumah saya tidur mimpi buruk, kalau di luar enggak Anak saya kalau di rumah rewel Kalau tidur malam sering terbangun, sering nangis Tapi kalau tidur di rumah, tempat lain, di luar rumah, enggak begitu Nah, kalau seperti itu jawabannya Berarti kemungkinan di rumahnya ada gangguan jin, mbak Ada jin di rumahnya, kemudian jin itu loh, mengganggu gitu, mbak itu maksudnya Wallahu alam. Nah makanya tadi saya bilang Rumahnya sebaiknya di Kalau seperti ini ah, Gimana cara ruqyah rumah Cara ruqyah rumah itu Yang pertama Membacakan surah Al-Baqarah setiap hari Di rumahnya dengan niat rukyah di rukia, niatnya untuk meruqyah rumah gitu bukan sekedar tilawah bukan sekedar tilawah untuk mendapatkan pahala bacaan Quran tapi untuk uh, uh, rukyah ya rukia dengan tilawah itu bedanya di niat sama-sama yang dibaca Quran tapi beda niatnya ya atau atau dengan membuat air rukyah lalu air rukyah itu disemprotkan di rumahnya terutama di di bagian atau di ruangan rumah yang paling negatif rasanya. Paling negatif auranya. Paling tidak nyaman. Itu mbak. Cara membuat RUK-nya bagaimana? Nanti saya kirimkan lewat WA setelah ini ya. Oke ya. Jadi ada PR-nya nih ya mbak ya. Lakukan ruk rumah. Ya nanti nanti saya kirim ke lewat WA. Rata caranya. Oke, okay, sekarang mari kita cek sekali lagi di badannya ya. Bismillah. Aku dibilh min al shaytanir rajim, wallahu ma'sakan fil laili wal nahari, wahyu al samiul alim, wallahu ma'sakan fil laili wal nahari, wahyu al samiul alim. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانِ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانِ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِي مِن نَّحْدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَا يَسَرُّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالزَّوْجِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ويتعلمون ما يذرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما يأنزل على الملكين بباب لها روت وما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 wayata'allamuna ada rasakan sesuatu mbak oke okay, alhamdulillah Insya Allah tidak ada lagi ber, Tidak ada di badannya lagi ah, Masih beran gak kepalanya? Masih iya. Cuma tadi kan kedinginan sekali Alhamdulillah sekarang sudah enggak Tadi kedinginan sekarang udah enggak? Iya nah, Iya. Tadi bahkan untuk Punggung duduk aja udah enggak kuat Ngeriang ya? Uh, iya. <laughs> iya Sekarang udah normal rasanya Oke, okay, ya. Alhamdulillah, dengan izin Allah Alhamdulillah, Allah mudahkan proses rukiahnya Baik, itu saja Mbak Mungkin yang uh, apa Pesan yang saya sampaikan, yang tadi itu ya Lakukan rukiah rumahnya Sampai kapan, sampai Allah hilangkan gangguannya Semoga Allah mudahkan ya nah, kemudian oh, ya, dok. ya, Untuk kakus saya, perlu juga nggak dok? Boleh, boleh, sekalian aja Dimandikan air rukiah itu Sekalian aja hmm. Uh, intinya uh, apa Pada dasarnya Kalau di rumah itu ada gangguan Dia akan ganggu Orang-orang yang ada di situ Anaknya, ibunya, bapaknya Pokoknya siapa aja yang ada di situ mbak Jadi makanya Segera bereskan yang di rumah itu Tapi kalau nanti Waktu buat air rukinnya banyak Sebagainya mau dimandikan ke anaknya Boleh silakan. ya hmm. Semoga setelah ini Bisa kembali istiqomah di dalam ibadah Semoga Allah kuatkan kembali imannya. Dan diberikan kesabarannya, Mbak. Sabar ya, jangan berputus asa. Allah tidak. Allah itu tidak kejam. Allah tidak. Tidak ada takdir Allah itu yang kejam, yang yang zalim. Allah itu tidak pernah menzalimi hambanya. Tapi karena kita ini lemah, kita diberi nikmat misalnya selama 20 tahun, 30 tahun. Tapi ketika Allah beri kita ujian, beberapa bulan kita, kita lupa semua nikmat Allah itu seolah-olah tidak pernah kita miliki, seolah tidak pernah ada nikmat yang kita rasakan. Kita fokus kepada ujian ini, betapa beratnya, betapa pahitnya, betapa sakitnya, betapa sulitnya. Itu, itu emang tabiat manusia, ya. Ya, kita beristighfar, kita mohon ampun kepada Allah tentang itu. Bagaimanapun ujian yang Allah berikan itu musibah, musibah itu Allah berikan kepada hambanya untuk menghilang apa mengurangi menghapuskan dosa-dosanya dan untuk meningkatkan derajatnya. hamba itu diuji. Ya harusnya kita uh, bersabar, sabar untuk menahan lisan dan menahan diri dari bersikap yang menunjukkan Uh, bahwa kita tidak ridho, kita tidak senang, tidak terima dengan ketetapan Allah uh, Jadikan kepada kita Itu. Semoga Allah kuatkan uh, imannya ya, Allah kuatkan, tegarkan hatinya untuk bersabar Dan semoga Allah mudahkan untuk melalui semua ini Semoga kembali istiqomah di dalam ibadah dan Islam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman sebentar lagi